Kita mungkin pengen bilang, pengen share bahwa Gigz on the Wheels atau The Original memang bikin program-program yang original, yang otentik, yang sebisa mungkin belum pernah dipikirkan atau dikerjakan orang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Zaki Zulfikar di acara Mari Berkenalan kalau belum kenal jangan menghakimi sekarang kita udah ngegangguin setting di belakang ini, ini tempatnya ada di bis dan ini event yang unik banget dan kita bakal langsung ngobrol-ngobrol dengan yang punya idenya kalau saya bilang orang yang hebat itu termasuk orang gila Langsung kita ngobrol yeah. dengan orang gila satu lagi ini, Kang Prima. Oke. Okay. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, makasih Kang Zaki ini udah diundang ke... Mari berkenalan ya tadi yeah. ya. Diundang nah. sebagai narasumber yang saya yang ke bertamu ke sini. Oh, iya. oh iya. saya yang bertamu ke sini. Diundang, dan ternyata Kang Zaki juga circle-nya masih sama ya. Satu ruang lingkup, ternyata. Sekolah bareng, terus pernah jalan-jalan juga ke luar negeri barang wa kayaknya ya <laughs> yeah. oke okay, okay. gimana gimana nggak kangen nih? nama lengkap dulu deh kang prima okay. nama lengkapnya <laughs> saya nama lengkapnya prima ya Jumhana Rukmanta wow lumayan empat kata jadi nama ketiga dan nama belakang ayah dan nama keempat nama belakang kakek dan di paspor nama ketiga dan keempat di halaman satu ya Misah, misah, misah. Ya, karena enggak cocok. nasib ya. Selamat. Zaki nama lengkapnya apa? Muhammad Zaki Zulfikar Syafari. Ah. Berarti nama belakangnya di halaman satu. Sama Yang ya, apa? Karena kan ditulis tangan kalau enggak di ini di stempel. <laughs> Langsung Jaki pengen nanya nih. Ah. Sekarang itu menggeluti dunia apa sih? Oke, okay, kalau saya sebenarnya profesinya berganti-ganti. Tapi sejak tahun 2009 lulus kuliah, sebenarnya saya udah jadi tour guide freelance hmm. jadi karena hobinya traveling senang jalan-jalan kebetulan backgroundnya adalah uh, sebuah jurusan bahasa asing lah ya uh, di sebuah kampus di setiap budi sana pas belokan sebelah kiri lah ya tahu banget setelah panorama ya nah uh, jadi sejak itu emang hobinya jalan-jalan traveling dan menggunakan bahasa asing buat ya ceritanya nah, dulu mah pengennya keliling dunia itu, lah ya nah gitu itu yang mengilhami membuat geeks on the wheel? Nah, sebenarnya sebelum kesana, saya juga memang dari dulu orangnya musikal. Jadi dari kecil memang udah main musik, seneng musik, keluarga juga, keluarga yang cukup musikal lah ya. Setiap Jadi pagi malam. sampai malam pasti dengerin orang tua, dengerin musik, keras-keras di rumah sambil mama saya ngepel, masak gitu ya potongin bawang merah, bawang putih, akhirnya jadi musikal juga ke bawah dan keluarga cukup pendukung pada waktu itu. Jadi akhirnya uh, saya pernah punya kepikiran, wah lulus kuliah saya pengen kerja dulu. Pengen sebenarnya saya pengen belajar jadi panitia yang kedatangin artis-artis dari luar negeri atau talenta-talent dari luar negeri. Jadi dulu sempet kepikiran kayak ah misalnya pengen kedatangin ini ah, pengen kedatangin uh, The Rolling Stones misalnya, pengen kedatangin Queen gitu misalnya, uh, ya, ya. dari luar negeri ya, ya. misalnya uh, ya, ya. jadi dari dulu tuh udah pengen kerja di Java Music Indo sebenarnya sama Adi Subono ah. sempat kepikiran, tapi akhirnya entah kenapa, kayak hanya jadi panitia acara-acara uh, lokal di sini gitu, Satrena gitu acara panitia lokal-lokal musik di Sabuga dan sebagainya nah akhirnya setelah pandemi ini uh, kita nggak bisa jalan-jalan karena profesi sehari-hari adalah tour guide atau tour leader sebenarnya, mm -hmm. ya makanya disini tour leader nih, ya. Nah, <laughs> ee, jadi setelah pandemi nggak bisa jalan-jalan, akhirnya ya udah kita bikin apa ya? Kita riset dulu, kita bikin program yang antik supaya kantor kita tetap tetap berjalan meskipun pandemi. Akhirnya alhamdulillah meskipun pandemi kantor kami nggak pernah tutup. Jadi teman-teman tetap bisa beraktivitas ya, seperti biasa. Bahkan ya. malah lebih sibuk karena banyak riset harus banyak pitching mm -hmm. ketemu orang ngolah ide ngolah program dan lain sebagainya jadi akhirnya muncullah ide bahwa kita harus bikin sesuatu untuk pada awalnya ya untuk orang Bandung akhirnya untuk orang Indonesia pada umumnya nah karena waktu-waktu itu kita bingung kalau orang Bandung tuh wisata yang wisata yang kota Bandung banget apa ya wisata yang kota Bandung banget sebenarnya kalau kayak Kang Zaki sudah mm. dari luar kota ya pasti kan Kang Zaki di bawahnya kemana? Keterhubaan perahu, yeah. ya, kaciter, ya, nggak? Ciwideuy bukan kota Bandung. Mm. Nah, kota Bandungnya apa nih? sebenernya kota Bandung, kebanyakan wisatanya kan artifisial, buatan, yeah. gitu ya. Mm. Bukan yang yang sifatnya sudah oh, ada sebelumnya yeah. yang berdasarkan waktu memang berproses gitu kayak kayak suka alam tuh kan, mm. udah nggak artifisial yeah. karena dia udah puluhan tahun. Nah, sama ternyata contohnya skena. Kreatif, skena musik kreatif di Bandung iya. juga dibangun. Sudah puluhan tahun banget, itu Saparua misalnya udah dari tahun 80-an, 70-an, Itu Apalagi ya, apalagi, <laughs> apalagi misalnya musik Bandung, Sarang keseluruhan akhirnya nge-shape kota ini sebagai image kota yang kita kenal sekarang lah, mau kota kreatif lah, mau kota kuliner lah, iya. mau kota musik lah, dan lain sebagainya. Belardi. Awal Kang Prima itu orang yang suka traveling, orang ya. yang suka musik Betul Sampai kepikiran bikin gigs on the wheel gitu Jadi termasuk yang kagum banget ya dengan program ini Bahwa, oh iya ya kita bisa bikinin event di dalam bis loh Penikmatnya private banget Orang-orang yang di dalam bis ya. Intim banget Intim banget gitu kita ketemu artisnya, kita bisa Uh, intimate wedding lah kalau kasarnya yeah. cuma kita bisa yeah, berbuka. Kalau mau intimate langsung. wedding boleh. Awalnya benar-benar. Kenapa sih kepikiran ini? Ya itu sebenarnya kebuntuan teman-teman, Kebuntuan baru dak lah ya, Kebuntuan uh, apa? Skena pekerja kreatif, terutama pekerja pariwisata. Kami juga pekerja pariwisata. Tapi kami juga pekerja ekonomi kreatif sama, ya, gitu ya. Nah, kita terdampak banget nih oh, waktu Covid ya, ini, gitu. Banget. Kita nggak bisa jalan, nggak bisa naik bus, nggak bisa naik kereta, nggak bisa naik pesawat, nggak bisa ke luar negeri, nggak bisa traveling dan lain sebagainya. Nah, akhirnya uh, ya udah, kita bikin sesuatu nih. Apa nih? Makanya kita nggak mau buntu terus stuck. Akhirnya kita riset, kita bikin beberapa program yang memang aman. Oh, kalau aman gimana caranya? Ya udah, kita bikin program. Kita malam pariwisata nih, kita bikin program udah dalam bis privat. Gitu, itu awalnya. Karena kita punya event banyak banget. Kalau lagi bisa lihat di jendela itu tuh, kalau mm. bisa dilihat ya, itu sebelahnya juga ada program lagi. Kita punya gigs on the wheels. Kita punya namanya Bandung Night Tour, Nanti malam tuh ada Bandung Night Tour. Kalau mau ikutan juga nah, boleh diundang. Uh, kemudian uh, kita punya program kajian on the bus. Kita punya program icip-icip Bandung. Kita punya program Bobo To on the bus, kita punya program Rock and Roll Tour. Kita punya program ah sejuta program lainnya. Kita punya program di sini di atas di sini ada stand up comedy, beatbox battle, stand up battle, break dance, seminar, workshop, semua bisa dilakukan dalam bis. Berarti bener-bener, sebenarnya Kang Prima itu berangkat dari The Original Tour. Betul. Gigs on the wheel adalah salah satu program salah yang satu dipentuk. program yang akhirnya program ini jadi signature. Hmm. Salah satu program yang engagement publiknya paling besar ternyata. Iya banget. Gitu. Jadi maksudnya ternyata orang banyak tertarik akhirnya jadi satu program yang mungkin akhirnya sekarang jadi salah satu, satu program jagoannya atau signature program kita dari the original. Jackie coba ke ke personalnya Kang Prima deh. Hmm. Kang uh... Ngejalanin bidang travel, ngejalanin bidang musik itu bukan sesuatu yang mungkin bisa dibanggakan orang tua zaman dahulu Oh ya, pasti. Ada kesulitan gak sih untuk meyakinkan orang tua, orang S sekeliling untuk saya bisa hidup di sini? Sangat kesulitan, Saat kesulitan. <laughs> saya, harus, saya harus ada pengakuan ya. <laughs> ini pengakuan yang mungkin eksklusif di acara silat ini, oh, <laughs> di acara mari berkenalan ini ya. Jadi sebenarnya uh, saya, saya mau cerita sedikit sih sebenarnya. Sa uh, jadi original ini adalah sebenarnya hasil partnership juga saya dan teman saya, sahabat saya, namanya Niki. Nama lengkapnya Niki Putra Junior Angkuti. Tapi beliau belum datang. Ada juga Om Dani yang selalu support. Jadi waktu itu ada Niki, uh, Niki, kemudian ada Om Dani. Kemudian kita saya mikirin karena saya orang musik, Om Dani orang skena, angkatan 94, angkatannya legend di Bandung, gitu ya. Ada Aryan Pupen, angkatannya Eddy Koemon, angkatannya uh, siapa Aksara Storto, tuh? David, Arigan, David Arigan. Uh, Angkatannya Helvi, angkatannya Robin Malau, uh, siapa lagi? Uh, Alvin Yunathan dan lain sebagainya Itu angkatan-angkatan legend tuh lulus SMA tahun 94 Jadi memang skenanya anak gaul Bandung banget tahun itu, makanya mereka bikin namanya Begaul kan komunitasnya nah, kita pikiran juga ya udah jadi penggabungan teman saya Niki ini yang merupakan seorang uh, entrepreneur sejati yang merupakan benar-benar jiwa bisnis banget natural banget kemudian saya yang punya passion ingin mengenalkan uh, kultur musik alternatif di Indonesia kemudian Om Dani yang punya jejaring dengan anak-anak gaul di Bandung pada saat itu cocok banget ketemu akhirnya ya udah kita bikin program yuk contohnya salah satunya adalah Nah, keluarga susah banget diakinin, keluarga susah banget diakinin, saya sampai sekarang harus ngaku, saya kehilangan orang tua saya selama pandemi dua, ayah saya November 2020, ibu saya hari Syawal Lebaran kedua, nah sampai mereka meninggal berdua, sebenarnya uh, saya belum cerita bahwa saya sekarang jadi pekerja event, gitu. Bahkan orang tua saya nggak pernah ngedukung saya jadi tour leader atau jadi tour guide dari dulu Karena ayah saya atau papa saya itu bekerja di hotel, sampai Homan Di hotel, nah hotel tuh zaman dahulu, 70-80an Itu yang tour leader itu mereka suka senangnya bikin gaduh di hotel Mabok, bawa tamu bule, aing minta kamar, apa Semi gua minta kamar satu, gua udah bawa tamu 20 orang ya Gua minta minuman paling mahal, nah jadi orang bapak saya dulu housekeeping, toang bersih-bersih, gitu. Akhirnya, Bapak saya nggak senang sama itu Wah, gini, gini, gini, gini kerjaannya minta jatah, minta jatah, terus, segala macam. Nah, akhirnya, saya sampai akhir hayat uh, orang tua saya, mungkin mereka saya harus bilang, mereka tidak tahu profesi saya yang sebenarnya mereka tahu-tahu, ya, nerima transfer lah, atau nerima uh, hasilnya. Ya, mungkin kayak gitu aja. Karena, ya, bu bukan Uh, jadi cuma ngasih, ini selalu ngingetin di tiap episode bahwa teman-teman yang hidup di zaman sekarang, itu udah enak banget. Yeah. Banyak variasi yang bisa kid, didukung sama orang tua kita. Yeah. Karena kita uh, punya contoh konkret, uh -huh. pengen uh -huh. jadi tour leader, nih ada loh contohnya yang sukses siapa, tinggal cari internet. Pada zaman kita dulu, yeah. <laughs> untuk <laughs> menjadi sesuatu yang berbeda. Karena jadi kata narasumber yang lain juga setuju bahwa pekerjaan itu, PNS, yeah. WMS, yeah. atau hanya beberapa pekerjaan yang berber -ber berseragam lah. Dan yeah, ya. safe ya? Mm -mm, gaji bulanan amat. Yeah. Sedangkan kita pekerja kreatif, pekerja swasta, kreatif, Memang gini apa? kan selalu berada dalam ketidakpastian. Yep. Selalu nggak tenang, tidurnya selalu diliputi dengan berjuta ide, berjuta gagasan, Banget. kita mau ngapain besok ke pagi, gimana cara kita dapat untung lebih besar, gimana cara kita Uh, berkomunitas berjejaring kolab sama orang-orang jadi oh, akhirnya oh, sih oh. ya kalau oh. saya sendiri memilih untuk oh. tidak menjadi oh, yang oh, tadi ya. tapi tentu saja uh, ya. secara bijaksana harus kita bilang silahkan buat teman-teman pemain iya. jauh-jauh yang lain mau jadi PNS silakan mau jadi apapun silakan it's your choice ya silakan konsekuensinya juga masing-masing mm. ya tentunya tapi yang penting adalah kalau saya pentingnya sekarang tuh mali kita kolab itu yang paling ya, penting banget. sih banget dan jadi pengen nanya ini yakin dengan profesi yang sekarang dijalanin itu, titik awalnya kejadian apa sih? Oke, okay. pasti sebenarnya kalau untuk untuk di dunia pariwisata ya, jadi kita kan di event ini mengawinkan antara pariwisata dengan ekonomi kreatif. Kita kawinin jadi gigs, ini gitu, jadi ini pariwisata, kita bikin tour tematik, temanya apa? Temanya musik, pendidikan musik, jadi edutainment, ada education, ada entertainmentnya. Nah, pemicunya apa sih? Yang pertama, passion jelas, itu yang paling penting, jadi yang driving us gitu ya, yang ngedrive kita untuk bikinnya adalah passion kita. Kita pengen selalu, yang pertama pengen beda, pengen stand out in the crowd, kita pengen bikin sesuatu yang punya impact besar untuk masyarakat, <coughs> untuk kita sendiri. Ya, jadi itu yang nge-drive kita, yang nge kita sebenarnya, dan tentunya kita nggak mau nafik, kita perlu cuan. Nah, kita perlu bensin. Kita perlu bensin, bos. Nah, akhirnya kita juga nggak mau bahwa ada peluang bisnis loh di sini. Makanya kita manfaatkan gitu. Yang jadi garis boy bahwa setiap pergerakan sebagus apapun atau apapun yang berpengaruh untuk masyarakat itu kita tetap butuh bensin. Gak mau Kita bukan orang kaya yang anak pejabat apa anak atau, ya, atau punya pabrik apa, betul. tapi kita juga butuh bensin untuk itu. Makanya buat teman-teman yang di rumah juga kalau ada pergerakan sekecil apapun support dengan sebisa mungkin teman-teman support your local movement, support your local scene support your local creative people sekarang yang terakhir Jackie pengen nanyain itu pesen buat teman-teman yang pengen hidup di industri kreatif apa dari Kang Prima? oke, okay. yang pertama uh, kita mungkin pengen bilang, pengen share bahwa gig on the Wheels atau The Original memang bikin program-program yang original yang authentic yang sebisa mungkin belum pernah dipikirkan atau dikerjakan orang sebelumnya. Nah, kami boleh bilang bahwa Gigs on the Wheels adalah the first ever uh, Gigs on a moving bus in the world. Jadi, merupakan satu-satunya pelopor penyelenggara Gigs di bus yang berjalan pertama di dunia. Itu. Nah, artinya apa? Pesannya adalah Mungkin yakin di luar sana banyak orang-orang yang kepikiran ide pengen bikin gigs di kapal selam mungkin pengen bikin gigs di atas perahu nelayan mungkin pengen bikin intimate concert di uh, apa namanya di MRT mungkin ya pengen bikin gigs di dalam busway di Jakarta misalnya gitu ya atau pengen bikin gigs yang unik yang lainnya pasti kepikiran nah cuman Jangan dipikirin doang sebenarnya Kami pun gak nyangka ini bakal jadi sesuatu Asalnya dipikirin doang Tapi kita pikir Jangan dipikirin doang lah Coba yuk Nah justru kita juga di sini saya sendiri Mau ke teman temen, -temen sebenernya uh, Lebih ke sharing Selain mikirin ide Selain ngadu bako ide sambil ngopi Jangan lupa berapa dipikirin action. doang Action Action Action Mau gak mau itu mah udah action must speak louder dan word sudah pasti gitu. Jadi, saya juga sebenarnya mau mengucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman siapapun di luar sana yang udah newport Kings on the Wheels selama ini. Juga shout out pertama sebenarnya untuk Turtles Junior yang merupakan uh, uh. momen pertama kita itu gigs pertama kita di Kings on the Wheels dengan segala kekhawatiran, ketidakpastian, ketakutan, kecemasan di masa pandemi pada bulan September 2020 akhirnya kita launch program Kings on the Wheels ini bersama Turtles Junior. Kita juga shout out banget untuk Dohem, uh, Bu Uks, uh, Buntar, Budi, dan teman-teman yang lain, Tentu Junior, teman Pisang Pisan itu awal awal kita banget, Tanpa itu, tanpa Aldi Keparat, tanpa Badik uh, Tipsy, Tanpa Badik Seven O'field, uh, kita mungkin nggak bisa bikin program kayak gini. Dan teman-teman yang support, baik salah langsung maupun tidak langsung, Luar biasa, hormat Pisan, respect, terbaik. Belar nih, ngambil garis bawahin, Teman-teman benar-benar harus pikirin sesuatu yang beda. Dan lakuin itu. Ya. Kalau dipikirin doang mah. Hanya jadi angan. Ya. Gitu. Kudu dibucatkan, bray. <laughs> Kasih banyak, jadi udah diterima. Aduh, maaf banget. Gagus ini. Apun Seneng banget suguhan, kenalan. Semoga kedepannya kita bisa collab yang lain. Yeah. Kita bisa melakukan sesuatu pergerakan yang bermanfaat untuk yeah. masyarakat. Dan jadi mohon maaf banget, Jaki ngegangguin Siap. kesibukan di sini, dan juga Kang Zaki sehat-sehat terus, sama Abah, atau Nurun Pisan, uh, saya doain uh, konten Youtube-nya, apapun yang diusahain, semuanya barokah, lancar ya, diberikan kesehatan, dan dikasih rezeki yang melimpah tentunya, mudah-mudahan, insya Allah, eh, terakhir sebagai penutupan, apa yang bakal dilakuin sama Original Tour dalam waktu kedudekan, oke, okay. betul, kita Alhamdulillah exposure kita udah sampai ke level nasional gitu ya, jadi kayak Mungkin ya pencapaian-pencapaian kita adalah Kita sekarang udah bisa punya talent-talent Sampai level nasional gitu yang Mungkin bagi orang Indonesia disebut kayak Legend lah ya gitu ya uh, Ada beberapa talent-talent uh, level Nasional yang udah gabung di kita Kita udah bisa bikin Geeks on the Wheels Tour di 4 kota selama beberapa Minggu dengan beberapa Talent yang luar biasa dan kita Membuat hal yang sama dan bahkan mungkin Nanti ketika era Festival sudah kembali Ketika mudah-mudahan <laughs> si wabah COVID ini sudah hilang, mudah-mudahan kami tetap bisa mewarnai pergerakan skana musik Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan, nanti kita pikirin deh, konsepnya apa, gitu ya Meskipun ada panggung, cuman bus kita tetap bisa apa ini? nah itu kita lagi pikirin jadi kedepannya depannya semakin banyak hal kita makin banyak meramu program-program lain kita masih ada Bandung Nightmare Tour mungkin kita bisa bikin itu di beberapa kota di Indonesia, kemudian juga kita ada yang namanya semacam semacam amazing race lah, kita bikin sebuah program semacam bagi Reza kita juga pengen bikin tour kuliner sebenarnya se-Indonesia gitu dan kalau bisa mungkin karena kita ya kita minimal bebas visa ke Asia Tenggara mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng tour sampai Amin. ke level Asia Tenggara dulu dan mudah-mudahan bisa sampai ke Ling Dunia pada akhirnya mudah-mudahan Oke, terima kasih banyak sebagai penutupan Jackie cuma pengen bilang buat teman-teman yang ada di Indonesia yang mungkin bertanya-tanya kemana skena musik Bandung Mungkin ini adalah salah satu jawaban kecil bahwa kita masih ada. Dengan dimulai dari masih ada orang-orang kreatif yang bikin gigs on the wheel seperti ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Zaki. Okay.